Oke, kembali lagi bersama Rumah to Vlog. Jadi untuk hari ini kita bakal masang ini dia. USD Super Kopi KTM merek HT. Jadi ini USD yang Super Kopi 99% mirip KTM. Dari mulai triple clamp diameter tabungnya, sampai diameter pipanya. Pokoknya Super Kopi 99% mirip dengan aslinya. Ini diameter asnya kayaknya kisaran 47 sampai 48. Untuk warnanya tak warna tabungnya ini yang silver. Jadi, ini bakal di-setting PNP di motor gua, karena kebetulan nih pesanan orang. Jadi, dia pesan USD ini super kopi KTM, cuma pengen dipasang di WR155. Dan karena USD super kopi KTM ini dia nggak PNP buat WR atau KLX, CRF, dia PNP-nya buat KTM karena emang settingannya dia buat KTM kan. Jadi, kalau mau dipasang di WR, CRF, atau KLX, dia harus disesuaiin di bagian askom setirnya. Ini dia, askom setirnya harus dibubut, disesuaiin sama. Kalau misalnya dipasang di WR ya berarti as komstirnya disesuaikan sama ukuran as komstir WR. Dan palingnya penyesuaian bosing, bosing roda sama bracket kaliper. Jadi dia nggak PNP. Cuma kalau kalian beli device oleh make shop, kalian bisa request kalian buat di setting PNP di motor misalnya CRF atau KLX atau WR. Jadi pas sampai di kalian tuh kalian tinggal pasang aja nggak perlu bikin ini itu lagi. Pokoknya udah tinggal pasang aja kalau barangnya datang. Untuk harganya ini USD Supercopy KTM yang HT ini dia 6 jutaan 6 jutaan Kalau sama setting PNP ya paling nambah 300-400 ribuan lah Kalau sama setting PNP nya Jadi kalau untuk harga tanpa setting PNP 6 jutaan Kalau mau setting PNP nambah 300-400 ribu Apa bedanya ini sama Real Jam? Kayak Real Jam Del Capic Kayak gini Mana sih tadi? Nah ini Apa bedanya sama Real Jam Del Capic ini? Kayak misalnya ini kan real jam Delkavik, kalau yang di dalam itu MGV. Bedanya dia sama real jam, dia dari segi suspensi lebih empuk, yang ini lebih empuk sama bobotnya jauh lebih ringan yang ini. Nah, jadi ini, apa sih bedanya Super Kopi KTM sama real jam Delkavik MGV Expedition kayak gitu? Kan selisih harganya dia lumayan mahal tuh. Kalau yang Super Kopi kan 6 juta, kalau 6 jutaan lah kalau yang Real jam MGV Delkavik, dan lain-lain itu kan 4 jutaan 4,8 lah segitu kah? Kan selisih harganya lumayan jauh tuh. Perbedaannya dia lebih empuk. Kalau yang ini lebih empuk super kopi, sama bobotnya jauh lebih ringan, lebih enteng ketimbang real jam kayak gini Delkavik, dan lain-lain kayak gitu. Kalau yang real jam Delkavik, MGV itu dia lebih keras, terus sama bobotnya lebih berat. Hmm, jauh lebih berat. Kalau yang super kopi KTM dia lebih ringan nih. Gak bisa di ini sih enggak ada timbangan mau ditimbang pokoknya perbedaannya itu perbedaannya super kopi ktm sama real jam biasa itu lebih empuk sama lebih ringan makanya selisih harganya lumayan jauh kan karena emang dia ngejarnya super kopi jadi dari segi tampilan sama segi bobotnya dia ngejar harus mirip sama kayak punya ktm harus mirip sama ori ktm kan kalau ori ktm kan emang ringan jadi emang nih ya namanya juga super kopi jadi harus mirip ya kan jadi bedanya itu sih daripada nanti ada yang banyak yang penasaran bedanya apa super kopi KTM sama real jam biasa karena harga selisih harganya jauh jadi ya itu itu doang bedanya dia lebih ringan sama lebih empuk hujan deras lagi tuh oke jadi ini udah kebongkar ini udah kebongkar semua nih sekarang tinggal kita pasang aja karena ini udah di setting PNP ini nih mana sih harus ah, kompensirnya udah di setting PNP buat WR cuma buat ngepastiin jadinya dites di motor gua Oke, okay. buat jadi buat kalian yang mau pesan USD-nya kayak gini kalian bisa langsung aja ke Paysale Shop. Nanti buat taruh di link deskripsi atau di komentar video. Bang pasang, Mang. Nanti bakalan dipasang sama si Mang. Kalian kalau secara tampilan ya gue lebih senang ke Super Kopi sih, Super Kopi KTM. Lebih gampang eh lebih ganteng kalau ketampilan -mak. I feel good. You look great, I like you, I can't wait, a first time, a so you drink so Oke, okay, jadi ini triple climb udah kepasang, ini udah PNP buat PR ini tinggal bikin dudukan kunci kontak doang, cuma orangnya nggak minta dudukan kunci kontak, jadinya nggak dibikin. Jadi segitiganya udah tinggal pasang, udah setting PNP buat VR. Jadi ini USD-nya cuma buat setting PNP doang, karena pesanan punya orang, jadi biar sampai sana tinggal dipasang. Nanti kita lihat hasilnya kalau udah pasang semua kayak gimana. Ini kalau USD-nya super copy, swing arm nya super copy, cocok karena sama-sama super kopi ya kan i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first day you so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time, to my place i feel my heart race so catch me if i fall Udah beres kepasang nih, jadi gimana menurut kalian? tampilan kalau kata gue sih tampilan lebih ganteng ya. <laughs> Jauh lebih ganteng daripada 3 jam ini. Kalau USD-nya kan udah super kopi. Kalau swing arm-nya tambah super kopi KTM lagi lebih cakep. Kan ada swing arm juga yang super kopi KTM juga yang, 99% dan ini dia tampilannya kayak gini. Jadi kita udah dapat cover shock. Cover shock-nya juga model KTM ini triple clamp-nya. Dan ini dia jarak bannya. Nah jadi jarak bannya ini dia aman. nih karena si triple klaimnya lebih lebar. Jadi ban depan tuh gak bakal mentok. Cuma mentok di ini doang sih. Di cover shocknya malahan. Bukan di USD-nya. Cover shock-nya terlalu gede. Jadi kalau untuk pakai USD ini, pakai mau pakai ban depan lebar, aman. Gak bakal mentok. di sini. kan biasa tuh mentok. Disini kalau real jam tuh. Di USD sebelah kiri kanannya. Karena kalau real jam dia triple klaimnya gak terlalu lebar. Jadi kalau kita pakai ban 120 itu pasti kalau nggak mepet, pasti mentok kena di, di, di USD nya di sebelah sini Nih kalau ini jaraknya aman karena triple klaimnya lebar jadi buat supermoto aman, cuma paling ya di cover shock nya aja ini yang agak mentok, paling diakalin dipotong cover shock nya ini as nya ini ada settingan ribbon buat kembali di bawah sama settingan keras empuknya di atas. Ini berfungsi atas bawah bukan cuma hiasan doang. Coba man. kita tes empuk atau enggak. Tuh, dia lebih empuk dari real jam. Cuma ini settingan atas bawahnya belum dirubah, masih settingan bawaan. Karena ya nanti biar dirubah sama orangnya juga. Oke, jadi untuk harganya USDHT kayak gini tuh 6 jutaan, itu tanpa setting PNP. Kalau misalnya mau di-setting PNP ke KLX, CRF, atau WR itu bisa. Cuma nambah biaya sekitar 2, eh sekitar 300 sampai 400 ribuan lah untuk biaya setting PNP-nya. Dan untuk setting PNP-nya tuh nanti yang dirubah tuh komstir, as komstir itu udah pasti. Sama nanti juga udah dapat bearing komstirnya juga. Sama bosing roda pasti udah pasti custom. Terus yang terakhir bracket kaliper juga pasti custom, udah pasti custom. Jadi kalau mau setting PNP ya itu yang dirubah ascom steer, boss roda sama bracket kaliper. Karena kalau USD kayak gini kan yang tadi gue bilang karena dia super kopi KTM jadi dia PNP-nya buat KTM, bukan buat KLX atau WR atau CRF. Tapi kalau mau di setting PNP ke KLX, CRF atau WR itu bisa, cuma nambah biaya jadi, buat kalian yang mau beli, langsung aja ke Instagramnya Faisal Shop. Nanti gue taruh kontaknya di deskripsi video atau di kolom komentar lah. Atau, kalau kalian pengen lihat yang, guys, di real jam tuh ada di dalam, ayo kita lihat. Nah, kalau ini yang punya gue, ini tuh bekas pemakaian gue pribadi: real jam Delcavic Ini juga mau dijual. Buat yang minat, nanti langsung DM aja ke Instagram. Ini masih Super Mulus, real jam Delcavic Ini mau dijual nah kalau di sini ada real jam merek MGV ini buat WR, kalau ini yang buat WR triple clamp biru kalau yang ini udah PNP buat WR jadi tinggal pasang ada juga buat KLX sama buat CRF kalau real jam kayak gini kalian bisa juga tukar tambah sama tele atau USD ori bawaan motor kalian jadi misalnya kalian pengen ganti USD nih pengen pakai real jam tapi budgetnya kurang terbatas gitu kan di bawah 2 juta kalian bisa tukar tambah sama tele atau USD ori bawaan motor kalian jadi, untuk device Islamic Shop ini, terima tukar tambah USD. Itu ada yang lain juga, ada swing arm juga. Ini ada, coba kita gitu lihat. Ini swing arm Scarlet, tapi ini yang buat WR155, yang bahan aluminium. Terus ada wheelset, ada aksesoris lainnya, Handle wheelset. Dan ini ada tromol-tromol kayak gini. Ini ada pesanan-pesanan wheelset SuperMoto juga nih. Kalau misalnya kalian pengen, nih kalau misalnya kalian pengen rakit wheelset supermoto juga di Vixion juga bisa. Jadi kalian tinggal pakai aja. Ini udah full velg tromol sama ban. Jadi kalian tinggal pasang aja. Dan untuk budget dan untuk spek wheelsetnya itu bisa menyesuaikan budget. Misalnya kalian pengen budget murah ya pak nanti di nanti disesuaikan untuk velgnya sama bannya pakai apa gitu. Kalau misalnya budget kalian lebih nanti bisa disesuaikan juga. Bannya bisa lebih bagus atau tromolnya atau velgnya yang bisa lebih bagus jadi untuk wheelset bisa menyesuaikan sama budget kalian berapa gitu ini ada yang pesanan ini buat CRF ya yeah, ini buat CRF kayaknya eh CRF apa WR tromolnya pakai Scarlet, CNC velgnya juga pakai Scarlet. kalau yang ini buat buat WR, wheelset WR nah ini ini wheelset buat WR155 full biru tromolnya pakai Scarlet kayaknya Scarlet, warna biru velgnya pakai Expedition untuk bannya pakai Maxxis kalau ini tuh kayaknya harganya empat jutaan lah depan belakang udah sama tromol semua udah sama ban tinggal pasang kalau yang spek ini ya, yang tromol Scarlet sama velg Expedition empat jutaan lebih kayaknya ini juga ada ini buat WR juga kayaknya oke jadi mungkin itu tadi kata gua buat kalian yang mau beli wheelsetnya atau beli USD tadi kalian bisa saja ke Instagramnya Faisal Shop. Oke, okay, jadi nanti tunggu aja video-video selanjutnya See you next video